Wah, lemas lho aku lo lemas lho Kuning, nice, 10k Oke, okay, merah, nice, 25 jadinya total Hijau, cantik, 28 29 Oke, okay, guys, lumayan cuy, lumayan 300k Lumayan tambah lagi, uh, besar, guys Sap, sap, sap, sap Bam, langsung, guys Sempang siapa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 Hari ini kita mau gacor, barbar, trot-trot, dor-dor lagi guys. Seperti biasanya. Kita gaskan aku bawa 107.870. Kita gaskan di 12.500. Cacing jadi cacing. Atau cacing jadi naga. Yo kita barbarkan guys ya. Seperti biasa aku mau mengingatkan kawan-kawan. Uh, Apa tuh? Sap! Sap! Bim! Langsung guys. Mega! Gila Wow Udahan boleh guys Udahan boleh ya aku udahan aja guys ya Meskipun baru satu menit Gak apa-apa lah Wih <guluh> Wih Sat Wah gila mengerikan loh cuk. Kakek dajal emang terbaik guys ya Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Ingat brotherku ya Kalau kau mau main barbar guys Aku cuma mengingatkan satu hal aja guys ya resiko bermain barber itu besar pertama, kenapa? karena kalau misalkan nggak dapat, nggak ada apa nggak masuk Pak dia pasti langsung ya begitu kayak tadi guys langsung ibaratnya tuh blempem lah kasarnya cuman berbanding terbalik juga guys, kalau misalkan wih kalau misalkan kena brotherku ya, kayak tadi gitu BAM! wah itu langsung gila cuy itu langsung gila, makanya aku bilang buat kawan kawanku semua guys ya bermainlah dengan bijaksana guys ya kalau misalkan kalian memang pecinta barbar juga, barbar e-sport seperti abang kau ini, kalian bolehlah gaskan. Cuman aku mau mengingatkan hati-hati bermain guys ya dan ekspektasinya uh, apa namanya guys ya? Kita berekspektasi ya kalau dapat ya udah gitu lagi tuh, kalau rungkat ya udah, ya kita gaskan lagi turbo dari awal seperti biasa. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga karena kalian lihat guys ini, ini sadis mengerikan cuy Come on, cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Come on, nice, gila, ini sih petirnya mengerikan loh, guys. Ini mengerikan loh, we. luar biasa, weh. Come on, ayolah. Kita gaskan selanjutnya. Oke, boleh petir di sini. Aduh, tiara gua pecah tuh. Cincin, nice. Tuh. Wah, gila, guys. Biru konek ungu. Nah, nice. Birunya dong. Pecah biru. Ah, sayang sekali. Nah mau lanjut lagi deh, guys. <laughs> aku pikir dia bakalan lanjut lagi, cu. Cacing jadi cacing. Atau cacing jadi naga. Come on. Ayolah, ayolah. Ini, ini, ini. Kalau kayak gini aku semangat, guys. Sebentar, cu. Aku minum dulu. Kita gaskan dulu. Ya, aku minum dulu, guys. Serius, ini seru, seru, seru. Ayo kita gaskan Come on Cincin pasti connect Kalau udah begini cincin is Mantap jiwa kan Apa aku bilang Sayang aja turun skaternya tuh cuy Kalau nggak disambar lagi loh Ini petirnya lagi nggak punya otak guys Petirnya kayak apa ya Pem, pem, bam, bam, bam. Gitu loh, ngeri banget cuy Ayolah skater dong skater Aduh, satu lagi tuh Sayang banget guys ya, satu lagi padahal tuh Aku gregetan kalau kayak gitu guys Buat kawan-kawan yang baru saja bergabung bersama Bang Freddy di sini kita gaskan turbo lagi dari awal guys ya Kalian mau catat polanya, kalian boleh catat guys ya Kita gaskan dari awal turbo Jangan suka-suka support terus Bang Freddy dengan cara subscribe, like, komen, dan share-share-nya Oke guys, last doll guys ya Jangan lupa untuk join komunitas aku yang aku tag di kolom deskripsi Atau nggak di kolom komentar guys ya Agar apa minimal kalau kalian butuh guys ya kalau kalian butuh uh, informasi mengenai pola-pola yang lagi gacor apa kalian bisa dapatkan di sana. Oke, okay? kita gas kuniu. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on. Ayolah. Janganlah suka-suka, janganlah play-play. Ayolah. Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga. Come on. 400 46 oke okay. Bisakah Bisakah Merah Come on Oke okay. Kita gaskan normalnya brother ya Normalnya Cacing jadi cacing Atau cacing jadi naga Come on Astaga, sayang banget cuy, itu ada, ada skaternya guys. Kalau nggak disambar rusak itu palanya dia guys ya. Come on. Ayolah. Wah, guys turun lagi loh. Astaga, turun pula itu mukanya dajjal. Come on, Ayolah. Gila, guys, ini apa-apaan ini. Cacing, jadi cacing. Atau cacing, jadi naga. Come on, oke, okay, turun, guys. Sap. Astaga, Ayolah. Sap. Astaga, tuh. <laughs> Aku frustrasi, guys. Lagi ya. <tuh> Yuk, kita gaskan brotherku, ya. Come on. Ingat brotherku Kalau main barbar guys Hati-hati brotherku ya Karena aku pun sering kecele kecelek lah Kalau dibilang guys ya Banyak karendamnya juga 50.000 Nice Angkat dong Angkat cuy Cuy Wok 84 wok Wok 86 wok Gubluk aja asli benar-benar, guys. Aku nggak tahu mesti ngomong apa lagi kalau kayak gitu, brotherku. Ya, gila-gila, cucu nggak ada biji otaknya, guys. Nggak ada biji otaknya, loh. Mengerikan, gila-gila, huh, luar biasa. Yuk, kita gaskan lagi, brotherku. Ya, come on, nice, tujuh 17 Ayo lah Come on Come on Sap Turun enggak situ wah Gila benar-benar guys, itu muka dajalnya guys guys Harusnya jangan turun loh, dia turun weh. Wah gila gila gila Ayo Ayolah Cacing jadi cacing atau cacing jadi naga Come on Turun lagi mukanya cu 200 lagi guys Astaga Gila ini sih, ini sih benar-benar mendebarkan loh pertarungan kita hari ini, bradarku ya. Pertarungan yang mendebarkan, guys. Astaga, mantap jiwa, mantap jiwa. Kayaknya harusnya kita menang nih. Ayolah. Come on. Cacing jadi cacing, atau cacing jadi naga. Come on. Okay. 62.500 nice, come on, ayo lah guys, astaga, wah lost doll guys, wah lemas lo, aku lo lemas lo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 Dead set yang kita butuhkan, itu yang kita butuhkan brotherku ya Sudah, sudah guys Aku habis ini mau pamit undur diri guys ya Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy selanjutnya Habis ini aku pamit mengundurkan diri guys <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama budaya, om um Swastiastu, damai sejahtera beserta kita semua gotaku Sampai berjumpa di kontenan Bang Freddy yang selanjutnya Dadah Tiga lagi. tama ya Tiara. Astaga, tiaranya, guys. Oke, biru nice. Tiara, tiara, tiara. Aduh, anjay. Lumayan, guys. Lumayan. 42. Oke, terakhir. Sampai berjumpa. Dadah.